Jauhilah ini barang properti jadi bisa. <Susuk> Karena Jangan lupa Baru tuh Baru yeah yeah yeah satu dua satu dua